Yakin dalam hati. Aku tahu engkau betul Tidak pasti mampu Selama apapun itu Demi cinta yang ku Yang hanyalah kepadamu Yakinlah hatimu kau milikku Karena ku tahu engkau begitu Karena ku tahu engkau begitu